أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلكم الله ربكم لا إله إلا jaiyun fa'budu Itulah Allah Tuhanmu Tidak ada Tuhan selain dia Pencipta segala sesuatu Maka Sembahlah dia Dan dialah pemelihara Segala sesuatu La tudrikuhul DAN DIA TIDAK DAPAT DIJANGKAU OLEH PENGLIHATAN MATA Wahyu daripada besor, sedangkan dia dapat menjangkau segala penglihatan itu. Wahyu allah Tiul Khair dan dialah yang maha halus lagi maha teliti. Kau dan اللهم <تصائر> اخلصناهم من دينهم من بعدهم، ولنخرجوهم لنخرجوهم، Sungguh telah datang kepadamu bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu. Faman abasar falinfs. Siapa yang melihat bukti-bukti itu maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Waman amiya fa'alaiha. Dan barang siapa yang tidak mau melihat bukti-bukti itu maka akibat buruknya bagi dirinya sendiri wama ana bihafid sedangkan aku yaitu nabi Muhammad bukanlah pengawasmu wa kadzalika nusriful ayati waliyaqu ولي يقولوا ذرست ولينبين يقول قومي يعلمون وكذلك نصر الآيات وليقولوا درست Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami Agar orang-orang beriman mengambil pelajaran darinya Dan agar mereka orang-orang musyrik mengatakan Engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari ahlul kitab dan agar kami menjelaskannya Al-Quran kepada kaum yang mengetahui Ittabi' ma'uhiyya ilayka mir rabbik La ilaha illahu Wa a'ridu'anil musyrikin musyrikin dan ikutilah apa yang ada di dalam Al-Quran Yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad Dari Tuhanmu. La ilaha illahu tidak ada tuhan selain Allah, wa agarut عن المشركين dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. walau <tuh> shaa Allahu ma ashsharaku wa ma jalna ka alaihim sekiranya Allah menghendaki Nisdaya mereka tidak akan mempersekutukan Allah Kami tidak menjadikan engkau pengawas mereka Wama anta alaihim biwakil mereka dan engkau bukan pula penanggung jawab mereka wala tasubul ladina yada'una min dunillahi fayasubullaha adawan bighairi ilm كذلك زينا لكل أمة وعملهم ثم إلى ربهم مردعهم فينبئهم بما كانوا يعملون Wala Janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Kadzalika kanza yannaliku limmati nu'amaluhum Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. ثم إلى ربهم kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا wabah yush'irukum wabah yush'irukum anna ha idha la yuminun wa aqsa mu mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sebenar-benarnya sumpah. Lain jahat hukum ayatul layum nabiha, bahawa sungguh jika datang suatu bukti atau mudjat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya katakanlah wahai Muhammad sesungguhnya bukti-bukti itu hanya ada pada sisi Allah kamu tidak akan mengira bahwa jika bukti atau mukjizat itu datang, mereka tidak juga akan beriman. ونقلب أفئدهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة kamu pun tidak akan mengira bahwa kami akan memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya, yaitu Al-Quran, serta kami membiarkan mereka bingung dalam kesesatan. Sadaqallahul Azim Semoga bermufa'at Jazakumullahu khairal jaza Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh